Halo teman-teman ketemu lagi nih teman-teman cuacanya mendung nih di sore hari enaknya ngapain ya kayaknya di sini banyak mainan deh Ayo teman-teman kita mencari Wow itu ada keranjang merah teman-teman Wah wow, pasti ini persiapan untuk mencari mainan nih teman-teman Wow apa itu teman-teman Wah wow, aku menemukan sesuatu teman-teman kotak uh kira-kira masih ada isinya nggak oh ternyata masih ada teman-teman isinya Wow, keren nih teman-teman. Gambarnya, wow. Ayo kita masukkan ke keranjang dulu teman-teman. Uhuh, kita cari lagi teman-teman. Wow, itu ada lagi teman-teman. Apa itu ya? Wow, kita ambil teman-teman. Wah, masih baru ini teman-teman. Wah, masih mulus. Wah, teman-teman pasti -teman tahu apa ini isinya ya. Uy, udah, kita masukkan ke keranjang aja. Oke, okay. wow, lempang teman-teman keranjangnya. Wah, wow. di situ ada lagi teman-teman. Apa itu ya? Hah? Kita ambil yuk. Wow, keren teman-teman. Kayaknya sama yang tadi. Apa ini ya? Oh, ya udah, kita masukkan ke keranjang aja teman-teman. Wih, keranjangnya nggak muat nih teman-teman. Wow, wow, gimana nih teman-teman? Wah, wow. Wow. wow, wow, wow, aduh mana nih ah, ya udah wah sampai keranjang nggak muat nih teman-teman baru dapat tiga kotak nih kita cari lagi yuk wah ada satu lagi tuh apa itu teman-teman wow ada gambarnya wah pasti teman-teman tahu ini gambar apa ini ya wow ya udah kita ambil aja yuk wow keren kita masukkan ke keranjang dulu teman-teman Oke, okay, kita cari lagi. Wih, keranjangnya sampai enggak muat, teman-teman. Ih, banyak sekali kotak mainannya. Wah, mana ya? Kira-kira masih ada lagi nggak ya, teman-teman? Wadidaw, itu ada lagi, teman-teman. Wah, apa itu kotaknya? Ada warna kuningnya. Hah? Apa ya? Oh, ah, pasti teman-teman tahu ini. Apa ini ya? Wah, keren. Wih, ayo kita masukkan ke keranjang dulu. Waduh, ternyata keranjangnya nggak muat teman-teman. Ini bagaimana ini? Wah. Ah, sudah kita cari lagi, keliling-liling. Wah, ternyata itu ada lagi teman-teman. Apa itu? Wah, wow, wah. Ini teman-teman pasti tahu ini. Ini gambar apa ya? Wah keren banget teman-teman. Wow, Wih wah masih ada isinya teman-teman. Wah masih baru ini. Yaudah kita masukkan ke keranjang. Wih ternyata keranjangnya sampai nggak muat teman-teman. Wah keranjangnya kurang besar. Besok besok kita bawa keranjang besar lagi teman-teman. Oke kita bawa pulang. Oh, -oh kita sampai rumah nih teman-teman. Kita buka dulu yuk yang kotak pertama. Apa isinya ya? Wah uh, Pasti teman-teman sudah tahu ini gambar apa. Wah ada ekornya. Kita buka. Kita tarik dulu pelan-pelan. Wow. Ternyata ini gajah teman-teman. Ih keren banget. Udah kita masukkan baterainya aja teman-teman. Siapa tahu ini masih menyala. Bisa untuk mainan kita. Wah keren nih kayaknya. Uh, baterainya ada tiga, teman-teman. Oh, uh, ternyata banyak juga baterainya. Oke, okay, kita tutup baterainya. Kita coba. Wah, ternyata masih baru, masih bisa jalan. Wih, uh, keren! Wah, kita punya mainan gajah, teman-teman. Oke, kita matikan dulu teman-teman. Dan sekarang kita ambil kotak yang satunya ini. Isinya apa ya teman-teman? Hmm, kotak ini. Wow. Ada yang tahu ini apa? Wow. Keren banget nih kotaknya. Warna hijau. Wow. Apa ya isinya ya? Teng-teng-teng. Wow. Ternyata mamon. Si gajah mamon. Wow, keren teman-teman Wih, besar banget Oke, kita pasang dulu baterainya teman-teman Siapa tahu masih bisa jalan Wih, kita isi dulu baterainya Wow, baterainya ada tiga teman-teman Wow, keren Oke, kita coba lagi Kira-kira masih berjalan nggak ya Mainan Mamon ini Wow Wow, ternyata bisa teman-teman. Keren banget. Wih, wadidaw. Wow, keren teman-teman. Oke, kita matikan dulu. Kita taruh. Kita ambil lagi kotak yang satunya. Wow, apa ini ya? Wow, ternyata kerbau teman-teman. Uhuh asik mainannya baru-baru semua ini rupanya kita pasang dulu baterainya wah wow, baterainya ada tiga juga ini teman-teman uhuhu wow kita coba dulu wow ternyata bisa jalan juga ini kerbau uhuhu. bagus banget aku suka teman-teman uhuhu Oke, kita matikan dulu, teman-teman. Kita taruh, kita ambil lagi kotak satunya. Wow, apa ini ya? Teman-teman, ada yang tahu nggak ya? Wow, warnanya merah-merah ini gambarnya. Wow, ternyata isinya juga merah, teman-teman. Ah, ada ekor, ada kaki, ada telur, ada kaki. Wah, ini badannya. Ah, ada kepalanya. Wow, ayo kita rangkai dulu. Teman-teman, kira-kira tahu nggak ya ini apa? Uh, kita pasang dulu nih kepala. Sama badannya, hu hu sekarang kita pasang dulu kakinya, hu hu kira-kira apa ya teman-teman, ada yang tahu nggak nih, ini adalah, teng -reng -reng -reng -reng -reng. adalah dinosaurus, Terus kita pasang dulu baterainya, wow baterainya ada tiga teman-teman, oh ho ho. Wow, ternyata ada telurnya dinosaurusnya. Ada dua butir nih. Wah, kita masukkan ke dalam perut dinosaurus. Wow, keren. Ternyata punya telur dinosaurusnya. Uhuh, kita nyalakan. Wow. Ternyata masih bisa jalan. Wow, ternyata ini mainan baru teman-teman. Wow, keren. Wow uh, dinosaurus yang bertelur. Wow, ada dua teman-teman. Wow, keren. Wow keren banget teman-teman Oke kita taruh Wow masih ada lagi nih Apa ini teman-teman Kita buka dulu yuk Oke wow Ternyata sapi teman-teman wow, Keren banget Wah ada dua teman-teman Wah sapinya kembar nih Wah jangan-jangan lahirnya bareng nih teman-teman Hahaha -teman. Wow ada dua ekor sapinya Besar-besar sekali Wow, keren, teman-teman! Kita pasang dulu baterainya. Apakah masih bisa bisa menyala atau bisa berjalan? Ini sapi, kita pasang dulu. Baterainya ada tiga juga, rupanya, teman-teman. Wow, ternyata bisa berjalan. Wah, keren! Wah, aku suka, teman-teman. <tik> Oke teman-teman sapinya ada dua, wah bisa jalan semuanya, keren keren ternyata teman-teman, uhuh. wah inilah teman-teman hewan yang kita dapatkan dari kebun tadi, wah ternyata banyak, ada dinosaurus, ada gajah, ada mamon, ada sapi, ada kerbau, wow ternyata keren keren, uh ternyata semuanya bisa berjalan, wih diu saling berebutan. Lomba lari mereka teman-teman Wih Keren banget teman-teman Wuhuu -teman. Wow Dinosaurusnya mau kemana ini Hai Dinosaurus mau kemana Wah dia mau cari makan teman-teman Wow ada sapi Dua ekor kembar lagi Wow keren Wow ada kerbau nih Oh ho. Wah ada mamon Gajah mamon ini ya Wow keren Apalagi nih Uh, tanduknya bisa menyala teman-teman. Wah, wow, ini ada gajah. Wih, keren banget teman-teman. Wih, mereka saling berdampingan. Wah, ayo kita lepas ke dunia luar. Wah, wow, ternyata dia di alam bebas. Wow, dengan rumputan yang hijau teman-teman. Wow. Yang sapinya makan rumput, yang gajahnya makan rumput, kerbau makan rumput. Maman juga makan rumput. Wah, dinosaurusnya ini pemakan daging. Wah, bisa habis tuh mereka dimakan sama dinosaurus. Wuih, giginya dinosaurus. Wah, sangat tajam, teman-teman. Wah, bagus-bagus ternyata. Oke, teman-teman, itulah mainan yang dah kita temukan di kebun tadi. Teman-teman, oke, sampai ketemu di video berikutnya ya, teman-teman. Dadah.